Pagi teruna, bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Kakak mengundang adik-adik untuk bersatu-dua bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Habakkuk 2 ayat yang pertama hingga yang keempat. Sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini engkau telah membangunkan kami kembali Bapak untuk kami menjalankan aktivitas Bapak. Ya Tuhan sebelum kami menjalankan aktivitas ini ya Bapak Kiranya Kau kami Dalam kami membaca dan merenungkan firmanemunya ya Bapak Dalam nama Yesus Kristus kami berdan berterima kasih. Amin Habaku kedua ayat yang pertama hingga yang keempat yang berbunyi Aku mau berdiri di tempat pengintaianku Dan berdiri tegak di menara Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku Lalu Tuhan menjawab aku Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang-orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju keesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berambat lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Nantikan Berkat Sebuah restoran yang terkenal di Bangkok menyajikan sup dengan kuah kaldu yang sudah direbus selama 45 tahun dan isinya ditambahkan sedikit-sedikit setiap hari Seperti beberapa makanan sisa yang terasa lebih enak setelah disimpan beberapa hari Waktu memasak yang panjang itu memadukan dan menciptakan rasa yang unik Restoran itu pun telah meraih sejumlah penghargaan untuk kategori kaldu terlezat di Thailand Hal-hal baik sering membutuhkan waktu untuk tiba, tetapi sebagai manusia, kita kerap merasa tidak sabar. Pertanyaan berapa lama sering muncul dalam Alkitab? Salah satu contoh yang memilukan adalah pengalaman Nabi Habakuk yang memulai kitabnya dengan pertanyaan, Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Habakuk menubuatkannya penghakiman Allah atas negerinya, Yehuda, melalui penyerbuan kerajaan Babel yang kejam. Dan ia sulit memahami mengapa Allah mengizinkan orang-orang korup menjadi makmur dengan memeras sesamanya. Namun, Allah menjanjikan datangnya pengharapan dan pemulihan pada waktu yang susah di, yang sudah ditetapkannya. Apa yang ku, kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi, meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Berkat-berkat terbaik yang disediakan Allah mungkin tidak segera datang, meskipun tampak masih lama. Tetaplah berharap kepada dia. Dia menyediakan setiap berkat dengan hikmat dan perhatian yang sempurna. Dan dia selalu layak untuk dinantikan. Mari kita tutup satu duk kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan ya Bapak. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firmanmu ya Bapak. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan ya Bapak. Pimpinlah kami dalam aktivitas kami hari ini Bapak. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tanggal menjelang hari, Tuhan Yesus memberkati.